udah punya ChatGPT GPT sendiri apa sih ChatGPT GPT itu yuk simak di video kali ini ChatGPT GPT adalah salah satu produk digital yang dikembangkan oleh Openai dalam pengembangannya Microsoft berinvestasi pada Openai dengan tujuan mengoptimalisasi Microsoft Bing dan Microsoft Edge. GPT mengacu pada Generation Pre-trained Transformer di mana chatbot akan memberikan jawaban persis layaknya manusia di saat penggunanya mengirimkan perintah atau pertanyaan dan jawaban yang diberikan akan otomatis sesuai dengan kebutuhan penggunanya kecerdasan buatan bernama chat GPT ini diciptakan dari hasil training dan pembelajaran mesin terhadap berbagai macam komunikasi Chat GPT dilatih untuk mengikuti instruksi yang diberikan oleh pengguna dan memberikan respon sealamiah mungkin. Jenis-jenis dari chatbot sendiri beragam. Dimulai dari bot suara yang berorientasi pada teks to speech yang dapat mengubah pesan menjadi audio. Chat hybrid yang mereplikasikan percakapan berdasarkan program dan mampu membalas secara otomatis. Chatbot ber Jaring-jaring sosial yang diterapkan di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Whatsapp, Twitter, dan lain sebagainya. Chatbot berbasis menu, di mana navigasi berdasarkan pemilihan saat menekan tombol tertentu. Kedilan ChatGPT akan sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Kunggulannya dalam berinteraksi layaknya manusia, bermanfaat dan memudahkan aktivitas manusia seperti membantu, layanan servis selama 24 jam storm, menghemat waktu membuat tulisan dengan cepat dan mudah merencanakan menu makanan dan daftar belanja hingga mengumpulkan berbagai informasi dan data yang dibutuhkan oleh penggunanya di Lukan Bandung Smart City tidak hanya untuk membangun kota yang cerdas tetapi juga perlu melibatkan masyarakat yang cerdas untuk terus membangun kota Bandung Tahun 2021, Kota Bandung telah mencoba platform Conversation Artificial Intelligence yang berasal dari US Company. Dengan platform ini, pembantu memudahkan layanan pemerintah dapat tersampaikan melalui percakapan menggunakan media sosial sebagai platform yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat. Tahun 2023 kota Bandung telah mengikuti perkembangan tren AI dengan mengintegrasikan chatbot dengan Bandung Sadayana yang mempunyai fitur search engine yang mampu menampung berbagai konten menarik dari citizen journalism Saat ini layanan chatbot milik kota Bandung sudah tersedia di WhatsApp loh sudah banyak layanan yang bisa diakses seperti layanan publik, informasi dan berita layanan pengaduan hingga bermarge, berbagai macam wisata dan kuliner yang ada di Bandung juga bisa diakses melalui chatbot Bandung Sadayana. Bagaimana sih cara menggunakan platform WhatsApp Bot milik Kota Bandung? Caranya mudah, hanya dengan menambahkan nomor WhatsApp Bot milik Kota Bandung yaitu di nomor. 0811259810 sebagai hari jadi kota Bandung dan tinggal ketik halo nanti akan muncul berbagai layanan yang dibutuhkan oleh nomor masyarakat dan contohnya klik nomor 5 akan ada berita dan otomatis secara informasi akan disampaikan oleh chatbotnya tentunya database yang kita miliki belum sebanyak yang Chat GPT punya namun tidak hanya pemerintah saja yang bisa memberikan informasi. Untuk database tersebut, kita juga sebagai masyarakat bisa ikut bergabung untuk membantu melengkapi database agar lebih lengkap dan beragam untuk membangun ekosistem Bandung Kota Cerdas. Yuk ikut berperan di smartcity.bandung.go.id Di web tersebut kita bisa saling sharing lebih banyak informasi mengenai berita, event, ataupun layanan digital lainnya yang ada di Kota Bandung agar lebih mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan teknologi yang semakin canggih saat ini, mari manfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk memudahkan kita semua dalam mencari segala bentuk informasi yang kita butuhkan. Selain memudahkan aktivitas kita sehari-hari, kita menjadi bagian masyarakat yang lebih cerdas dan melek akan teknologi digital. Mari kita sama-sama membangun kota Bandung sebagai kota cerdas, menjadi masyarakat cerdas, dan haternol.